Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua, kita jumpa lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita simak tentang wanita. Ketahuilah Saudara saudariku, perhiasan terbaik wanita itu adalah rasa malunya. Wanita bagerat. Wanita dalam Islam layaknya ratu yang tak bisa disentuh sembarang pria. Bahkan Islam telah mengangkat status wanita Dari bawah bumi ke derajat yang sangat tinggi Sehingga surga terletak di terapak kakinya Segala sesuatu yang berharga Seorang wanita yang berpakaian menutup aurat, ibarat mutiara yang berada di dalam cangkangnya. Wanita itu diciptakan dari tulang, tulang rusuk laki-laki untuk berada di sampingnya, bukan diciptakan dari kepalanya untuk berada di atas laki-laki, atau dari kakinya supaya bisa Yakinnya oleh hati, hati Tapi dari bawah lengannya Untuk gini Lagi Hatinya dicintai oleh hati-hati Belajarlah tentang Kesabaran dari Aisyah Kesetiaan dari Khadijah Istri baginda Rasulullah Kesucian dari Maryam, ibunda Nabi Isa Alaihissalam, dan ketulusan dari Anhu. Lalu, mengapa wanita Muslimah harus memakai hijab? Karena kecantikan mereka adalah untuk pria, suaminya atau suami mereka bukan untuk semua orang pria pun ingin jika semua orang tahu status sesungguhnya seorang wanita muslimah Dengan lembut Baik hati Dan dengan kasih sayang Wanita muslimah adalah Berliannya Islam Tak ada seorang pun yang akan Berlian mereka kepada orang asing Jika seorang wanita menangis Karena disakiti Oleh seorang pria maka para malaikat akan mengutuk setiap langkah kaki pria tersebut betapa tingginya derajat kaum wanita yang menghormati dirinya menutup auratnya. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salia. Hanya istri yang saleha bisa dijadikan teman kata Hayyur Maerama. Tiga wanita tercantik di dunia ini. Lalu siapa kawan? Tiga wanita yang tercantik di, di dunia ini. Tiga wanita tercantik di dunia ini bagiku, ibu, bayangannya. Dan bayangannya cermin Islam memperlakukan wanita dengan hormat Dan bermartabat. bermartabat Maka jangan mau menerima apapun yang lebih rendah dari itu Para wanita di zaman ini patut bersyukur karena telah merasakan hidup di bawah cahaya Islam yang begitu memuliakan wanita. Menyimak kata mutiara, Islam tentang wanita ini akan semakin menambah rasa syukurmu. Karena ada banyak nasihat indah yang bisa kamu ambil tentang kebanggaan menjadi seorang muslimah. Islam memposisikan wanita dalam kedudukan yang sangat terhormat itu ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan harus disusun pengamal Al-Qur'an. Tuh Allah berfirman ayat 14 "Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menghormati guru orang tua, utamanya ibu yang telah mengandung hingga melahirkan dengan susah payah." 6 sayangnya di masa sekarang banyak kita saksikan wanita justru merendahkan dirinya sendiri dengan perlakunya yang, yang jauh dari ajaran Islam. Pergaulan bebas dan mengumbar aurat seolah sudah menjadi tuntunan yang wajar bagi wanita zaman sekarang. Sebahagian nilai-nilai Islam yang mengagumkan mereka sudah tidak lagi mereka pegantik. Semoga kita tidak seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.